Ini Salah satu alternatif wisata di Bangka Belitung, khususnya di sekitar 8 Pinang dan Bangka Tengah yep. yang bosen ke pantai bisa kesini. Mm -hmm. ya? Jangan lupa di subscribe! S Apa? Subscribe. Sub like subscribe, subscribe, like, comment, like, comment, like, comment, dan subscribe, guys! Yo guys ya Di, sekarang kita lagi ada di kawasan hutan pelawan Dan kita lihat rama pengunjung Halo kakak Sudah jangan dibahas kakak Mohon jangan dibahas Oke, Kita dulu ya kak, sebentar Kita sekarang ada di hutan pelawan, di desa Namung Kabupaten Barat Tengah, tadi kita udah dari sana, dari ah, pantai Bunga gemilang kebal gemilang. Sekarang kita di hutan pelawan. Kita mau lihat apakah ada madu pelawan yang katanya berfungsi dari sini? Kita langsung, tapi kalau dari icon itu ada cuka. Icon oke, okay. tetap ikutin kita ke dalam. Oh iya, beberapa pengunjung di sini tidak ada biaya biaya. Uh, Masuk dari bumi, jadi semuanya gratis Jadi kalau mau datang ke sini, datang aja Tapi kalau bisa di weekend, karena agak banyak kami Karena dia alamnya hutang, kak Namanya Terus jangan lupa siapin anti nyamuk itu di badan Terutama nah, yang buat anak-anak Sekarang juga yang bawa, anak -anak. Jalan, bawa jalan, api jalan, jalan, jalan, jalan, jalan. Itu pakai jaket jangan ini Jadi tidak di nyamuk, Oke, kami bertiga dan perempuan yang masuk ke dalam Ya kak, kak siap Itu ada mandu? aduh bukan? Bukan kakak, bukan anak, kan sama dia. mau ke dalam, Lanjut, kita jalan kita, kita ke dalam ya Nanti. Oh. dari mana saya, Dari saya, Pinang saya, pengalaman saya, pengalaman saya, pengalaman saya, pengalaman saya, pengalaman saya, pengalaman saya, pengalaman saya, pengalaman kita baru pertama ayo dari kembali kami kami dari Sungai Let dari Pangkal berpinggung hmm. uh, macam apa sih nih pon yang S jalan lah ah, sama oh. bar ng oh. eh, sama kami nanti oh. ngot dalem sama kami ke dalam juga sih nih ngot ya lu Freddy sekarang kita berada di hutan pelawan dan sekarang kita coba menyusuri hutan pelawan itu sendiri dan menurut informasi hutan ini Uh, luasnya kurang lebih 300 hektar. Dan kawasan hutan ini cukup ramai datang pengunjung baik lokal maupun luar dan Spradi hutan ini biasanya digunakan untuk di dijadikan tempat observasi. Hai. Kami sudah menunggu dari tadi loh Kak. Ya. Kita katakan hmm. memasuki Sutradara. hutan pelawan. Hutan pelawan ya. Bukan hutan pelawan. Ya. Apalagi hutan pelawan. Jadi tadi informasinya luasannya ada 300 hektar. Adem. Adem. Sunyi. Ya? Suci. Uh -huh. Dengarkan. Kayak gitu dia. Jangkrik, Suara kan? jangkrik, Kak. Okay. Suara jangkrik. Si. Kita coba ya. Ada pengunjung juga nih. Halo, Pak. Dari mana, Pak? Dari Bangka. Dari Bangka. Halo, Dek. Jadi, kalau kawan-kawan ke sini, hmm. uh, uh, ini salah satu alternatif wisata di Bangka Belitung, khususnya di sekitar Bangka Pinang dan Bangka Tengah. Yep. Yang bosen ke pantai, bisa ke sini. Hmm. Ya. Hutan-hutan hijau-hijau. Ya. Pakai masker, Kakak Kita menikmati segar. udara segar di sini. Mungkin di yang di luar sana belum tahu nih kayu pelawan itu sendiri bagaimana? Kakak usah nanya deh kak nanti aja. Nanti ya. Kita dulu waktu. Oh gitu. Enggak ya? kakak saya mewakili gitu. Di luaran aja nanti. Pasti oh gitu. Ya. dari hutan. Kok supaya... ribut ya kak? Maka itu tapi nggak boleh. Oh gitu ya. ya. Kita nggak boleh berisik kak. Tuh. boleh ngakak-ngakak. Iya. Soalnya takut mengganggu. Suara kita mengganggu. Ya. Kamu kiri? ke kiri. Kalian kiri itu kancing ya, aja. Yes. Kakak, itu kancing oh, yes. aja, Kakak. Di sini juga disiapin grass area. Mm -hmm. Mau piknik, mau book juga ada. Jadi, kita ada tempat dudukan jadi keluarga sehat. Bisa duduk di sini. Ini tempat penahotan. Hmm, gitu ya. Itu area dalamnya. Fresh room salah nih. Ya udah, kita naik kamping dulu deh. kita menemukan jejak jejak peninggalan daripada lembar itu jejak jejak peninggalan kayak kisah zaman sejarah gitu ya <laughs> kakak ini ya kayu pelawan ya kakak ya ini, ini, ini, ini. Hmm. Dia nanti akan terjadi pengelupasan kulit kayu kayu merah ya dia bermotif ya kakak ya ini kan akan kulit kayunya kak hmm. kayunya kuat deh ya ini bisa dipakai tuh bangunan itu kan bangunan Tapi kayu ini udah udah langka kak. Langka ya. Iya. Hmm. Makanya dibikin hutan di sini ya. Hmm. Ada sumbernya ya. Oke. Okay. Oh iya. Tadi informasi katanya selain ada batu, ada jamur, ada juga hewan hmm. ekosistem hutan seperti mentilin endemik. Iya endendemik endemik dari bangka belitung. Hmm. Tidak ya. sempat muncul. Kita lihat ya. ya. Setahu sih hewan itu adalah adalah hewan Nokturnal ya. Nokturnal dia perlu cari malam hari. Mm. Dan kalau di siang dia pun pemalu. Pemalu. Kalau ya, di kita kaya... kayak kayak diriku lah pemalunya. <laughs> dia kayak ini, kayak apa ya bang hewan yang di Sulawesi itu, Aduh. yang wis-wis itu loh, yang mentilin ini. Ya, di itu, sudah, Kakak. Jangan dipaksa ya. di berpikir pikir Kakak. Nanti ya. otaknya rontok, Kakak. Oh, oh iya, satu lagi, teman-teman. Kalau mau berwisata ke hutan pulau ini, mm -hmm. ini disebutkan oleh pengurus petugas di depan, mm -hmm. ya, dari jam 8 pagi sampai dengan jam lima sore. Sore. sore. Jadi, Jadi ya. kalau mau sini jangan terlalu sore, ya, karena nanti pada saat mungkin jam-jam segitu sudah gelap, ya, ya sudah Jadi, gelap, mungkin awalnya juga pada juga itu tadi demi keamanan para pengunjung, ini ada debur bagusnya. Oh, sudah dibuka, wangi. Oh iya, pakai ini ada disebutkan, bukan gembur cakep ya, masih menyusuri hutan pelawan nggak ada kak gak lihat kak nah di sini ada persimpangan nih kiri atau kanan kita coba kiri yuk ke rumah tadi pap oh gitu hmm kakak ternyata di sini ada ada Gazebo kakak kita lihat ternyata di dalamnya ada bangunan apa itu apa saja itu <tongan> hmm. kakak super model kakak yes capek kak ngelilingin hampir tiga hektar tiga ratus hektar 300 lumayan keringetan olahraga sore daripada sepedaan kena debu mending di sini di hutan hutan udarnya fresh tadi Tadi paling ketemu sama mentilin atau apa itu nggak ada atau tidak terlihat atau terenggiling atau apalah Mungkin tidak pernah ada lepas di sini ya, malah kita ketemu sama gazebo-gazebo Banyak sih satu dua tiga 4 iya. hmm. Lebih saya Lebih nggak ada toilet juga Itu buat rest area eh, RS area, rest room Salah Di rest room Nanti kita istirahat dulu sebentar Bisa bus sebentar kamera juga mau edit pas sutradaranya mana yang harus dikat mana yang tidak ya kan? Karena ini adalah salah satu liputan kita di Bangka Tengah. Halo di kita akan meninggalkan kawasan hutan pelawan dan kita menyapa dulu kakak-kakak yang ada di depan Halo kakak gimana kakak atas jelajah di hutan ya? jelajahnya cukup melelahkan tapi kita dapat sehatnya Tadi kita sempat di rest room ini kan dilihatkan juga rest roomnya kebelet-kebelet ke kalau masuk ke dalam ada rest roomnya Sampai saat ini kita belum kelihatan tuh ekosistem hutannya belum kelihatan Mungkin karena masih siang ya, sore siang, siang-sore Jadi mereka belum keluar Tadi ekspektasi kita bakal ketemu dengan uh, mentilin atau tarsius Sekarang kita jalan keluar, kita juga tadi belum lihat ini ya, Kak Belum lihat ada madu-madu apa gitu, nggak kelihatan Tapi cuma tadi ketemu beberapa jamur, tapi nggak tahu varitasnya apa Nanti kita coba tanyain ke teman-teman kita yang lain yang ada di luar sana siapa tahu mereka tahu ini tanda saya capek ya kak <coughs> ya. sekarang kita mau menuju keluar oke okay. nah buat kamu, kamu yang lagi nonton ini jangan lupa untuk subscribe di Pablo Vanka subscribe tonton videonya nyalain lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang pertama untuk menonton ketika ada video baru muncul oke okay? jangan lupa di like di komen dan juga subscribe subscribe dan share ke seluruh sosial media. Kamu. Biar semua teman-teman kamu yang ada di luar sana di kota, luar kota, maupun luar negeri bisa tahu bahwa kita ada hutan pelawan yang cukup ikonik di Bangka Tengah. Pengunjungnya udah banyak. Kita juga udah lihat lihat tadi ke sini. Aksesnya juga bagus, jalannya juga tidak eh, jalan ada jalan tepat, kita nggak harus lewatin hutan-hutan. Huh, sampai ya, Kak. Nah, jangan lupa untuk di-subscribe dan komen dan share kita jangan keluaran dulu kita mau cari madu yang sudah diolah baik kak halo kak sekarang kita dapat kakawasannya ini tren itu menekan juga terima paket wisata dari sini dijelasin di, di paket wisata lainnya ini ada yang kita mau cari tadi Kerabuku ingkat atau mentilin Ini dia Tarsius Kas Bangka Belitung Kalau di Sulawesi namanya Tarsius ya Kalau di kita namanya Kerabuku ingkat atau mentilin Namanya Horsefield Tarsier tadi, tadi kita nggak ketemu Mungkin pas malam hari bisa ketemu ya Kadang -kadang Oh itu jamurnya tak... kayak Ya Ini jamurnya ini jamurnya ada pohon pelawannya, ya ini jamur pelawannya ada juga burung cekakak pipih hitam Iya. Lebih sayang semuanya kita nggak temuin ya, ya? Pada mungkin lagi panas lagi siang sore hari gitu oh, ya. ya karena rata-rata kan kayak matiin kan dia keluarnya di malam di malam-malam hari ya tuh ini madunya ada ada ada beras merah juga ini madunya lihat tadi di luar ya, ini lagi oke okay, oke okay. okay. Kalau mau datang ke sini, sekali lagi ada di desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah, namanya hutan Pelawan Kita sudah selesai, kita mau cari tempat wisata lain eh, yang ada di Bangka Tengah. Kita lihat ada apa sih keragaman yang ada di Bangka Tengah. Kalau selama ini kita ada di Bangka ya. Sama teman-teman juga, masih berempat timnya. Kita pulang dulu cari tempat yang lain. Nanti jangan lupa strijoon di Pablo Vanka. Kembali diingetin, subscribe, nyalain lonceng notifikasi, like, komen, dan share ke semua sosial media kamu. Kita pulang dulu, pamit dulu. Dadah. Eh, iya. Keren loh. Iya.